Lagi, kalau sesama perempuan harus bisa saling menghargai, lah.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 serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal seputar Leslaw tentunya Baiklah persahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial persahabat ya untuk kita semua warga Konoha kita lihat unggahan pertama di sini sebuah postingan ketika kolaborasi Leslar bareng The Sugar Family Persabatia ya, Theo Wisnu ini menyampaikan hukum bagi orang yang suka mencelak, menghina atau mengzolimi orang lain bersahabat ya Tentu yang mengzolimi orang lain bakal ada masalahnya di akhirat kelak. Ini tentunya suatu pembelajaran yang bagus banget untuk kita semua Apalagi Marakona, nih Heathers yang selalu menyudutkan memfitnah idola kesaingan kita Perhatikan karena bakal ada balasan yang setimpal bersahabat ya Momen ini diunggah kembali oleh akun Sabar Doting Leslar. Ada kalimat kerson yang dituliskan di postingan tersebut. Yuk kita belajar bareng-bareng, mulai dengan belajar sabar, sabar, dan sabar. Walaupun belum masuk tahap ikhlas, tapi insya Allah dengan belajar sabar, kita bisa menjaga semua emosi yang ada dalam hati kita. Cie, tumben nih gue bener, tapi beneran gue lagi serius banget, katanya tuh. <laughs> Yuk kita sama-sama belajar kebaikan Mudah-mudahan kita menambah ilmu Berkah barokah dan selalu bahagia Amin Dan kita lihat juga banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para fans jatiles lari yakni dari akun Instagram herna gianian 10 mengatakan ini vlog lihat di mana kok barusan lihat di channel desumkar belum ada yang baru katanya itu persahabat jadi sini jawaban di playlistnya kak kata mon persahabat ya di playlistnya ada ini tentunya luar biasa banget pembahasannya mudah-mudahan kita semuanya harus belajar tentunya mendapatkan kebaikan, dan kita sebagai fans sejati Leslar yang selalu setia, tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat yang perhatikan di video ini Lesi Kejora ketika menemani Rizky Bilar ke Polda Metro Jaya ketika diwawancara ini menyampaikan ini luar biasa banget persahabat, ya ini setuju banget dengan tentu ucapan di Leslie Kejora kita kan sesama manusia kata Direktur Leslie Kejora persahabat ya kita kan sesama manusia harus sama-sama saling belajar apalagi kalau sesama perempuan tuh persahabat ya apalagi sesama perempuan kata Direktur Leslie Kejora harus bisa saling menghargai Di gadis bawah persahabat ya harus bisa saling menghargailah kata Direktur Leslie Kejora ini suatu Tentunya ucapan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Dede Alasi Kejora postingan tersebut Ini dari post kembali oleh akun Les Larku ada kalimat kasih juga dituliskan Masya Allah bener banget kata bundanya Baby L Sesama perempuan harusnya bisa saling menghormati Untuk kita yang sesama perempuan sebisa mungkin bertutur kata yang baik Biar gak nyakitin hati orang Apalagi hati sesama perempuan Tuh persahabat ya Yuk kita harus bisa menjaga omongan kita, ucapan kita, persahabat ya. jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Dan selanjutnya juga perhatikan persahabat ya di sini sebuah postingan. Pesan dari Mas Gongli persahabat ya kita lihat Mas Gongli menyampaikan sebuah kalimat ya gimana? Ada gambar kue yang minta sabar ya, ya gimana sabar ya sabar. Suruh fans kata persahabat ya jangan dimasukin hati mungkin ilap. Ya lihat aja nanti ya doa terbaik aja ya kata Mas Gongli diunggah kembali oleh akun family yang selesai 23, ini lagi heboh banget persahabat ya, ada sebuah kalimat kansan juga yang dituliskan di postingan tersebut kalau aku nggak bisa seperti kalian tim Lesnar Entertainment, di dalam hati aku masih sakit banget, dengan perilaku tim sebelah yang selalu menjelek-jelekan idola kita aku nggak terima kalau idola aku dijelek-jelekin terus menerus, katanya persahabat ya ini lagi heboh banget, karena ada tim sebelah yang selalu menjelekan idola kesayangan kita, dan tim Lesnar Entertainment ini sangat sabar banget persahabat yang menghadapinya, Masya Allah Mudah-mudahan saja selalu diberikan kekuatan Kebahagiaan Untuk semua tim dari Leslar Kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari igc senior Bang Derry yang diunggah oleh Akun Leslar, skor kentang mewah premium Perhatikan persahabat Ada sebuah pesan Yang masuk DM ke Bang Derry Perhatikan disini kalimatnya Orang tua loh ibu saya dikatain pelancur semua gara-gara mereka kolab yang aku nggak tahu kolabnya mereka gimana cuma gara-gara Gongli DM fans kayak gitu mikir nggak kamu sayang sebagai anak sakit hati apa salah mama saya apa salah saya kalian ini aneh orang silaturahmi kok malah dibikin jauh pakai bilang aku pindah tim ricis lah tahu soal kolab aja nggak tahu gimana janjiannya kalau kepo tanya Gongli loh yang ngomong dengan dan DM. Gak ada urusan sama saya dan ibu saya, boleh kan aku jaga silaturahmi sama semua orang? Sakit hatilah saya, diem aja selama ini Ini masih ada sangkutnya dengan DM Mas Gongli tadi persahabat ya sini ada sebuah kalimat dari Bang Dery persahabat ya Clear ya, jangan pernah lu katain lagi orang tua gue Sekarang gue maafin sebelum gue cari lu Sampai ujung mending lu diem Wow Kembali, Bang Derry, persahabatan akan bergerak bila Mada terulang kembali. Persahabatnya menyangkut orang tua, nih. Persahabatnya di sini, kita lihat juga kalimat kawasan pun dituliskan. Yang DM ke Derry, sumpah bikin malu idola, boleh lu benci tapi ngotak dan mikir sebelum ngetik. Siapa yang bakal malu idola kita, idola kita yang ujung-ujungnya bakal minta maaf. Belum lagi artis-artis lain baca story kak Der, jangan salahin juga kita dibilang barbar. Keterlaluan sih kagak ada urusannya sama orang tua kak Der, kata persahabat ya. Tentu ini lagi heboh juga persahabat ya mudah-mudahan tentu urusan semua diberikan kemudahan Dan tentunya diberikan kelancaran persahabat yang untuk Bang juga amin Dan kita lihat juga kuunggan selanjutnya ada kabar terbaru nih di siang hari ini Wow persahabat ya tim Leslar sedang holiday itu persahabat ya masya Allah Tentu disini kita lihat lokasinya ada di Bandung apa mungkin Les Tim ada di Bandung saat ini? Wah, wow. <laughs> Mudah mudah-mudahan saja ada acara yang tentu membuat kita bahagia hari ini, persahabat ya kita lihat banyak komentar yang membuat kita semakin penasaran aja, persahabat ya ada komentar dari akun L739, kira-kira ini dimana mana say katanya tuh ada jawaban dari akun Purpos, di Bandung. Dan kita lihat juga bersahabat ya Ada komentar lain dari akun 8808 mengatakan Ada acara Alis Hakib dan margin Beb katanya tuh Wow ternyata ada acara Kak Margin dan Alis Hakib di Bandung bersahabat ya Mudah-mudahan saja tentu acaranya lancar Dan kita diberikan kecintaan bahagia dari idola kesayangan kita Mungkin saja acara syukuran anak Ali Syakib dan Marjin persahabatnya Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan baru saat ini dari adalah kita Mudah-mudahan saja ada cirukan vitamin bahagia yang kita dapatkan ya Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini